dekal panjang apa? maksudnya apa apa jakarta sekarang kita jakarta persiapan buat besok? JSS Jakarta Supermotos Sandai andai bawa 5 motor. Eh, iya, lima. Kayak dua setengah, dua bawa, motor. Bawa, Aing satu, daerah 400 Kayak naik satu setengah. Halo Bapak. Bapak, halo Bapak. Panas ya? Hmm. Beda kayak di mana? Teman ya, gak aku biasa di oh. sadredang, sadredang. Tapi emang, emang daerah Cimahi, emang rada panas ya? Emang. ini nggak mau ada yang bantuin gitu ini nggak mau sabar. Ini kan gua bantuin ini. Ya masa motor ini dibilang rmz anjing di tiktok bang rmz nya bagus eh gue belum pada ada rmz spakbor panjang gini <tuh> memang warnanya kuning anjing warna iya. ciri rmz warna ciri suzuki maksudnya kan orang identikan crmz kan kalau trail kan uh, itu doang. Oh, rmz nya bagus eh <tuh> anjing mana ada rmz Tangkinya gede gitu. Kayak LX 150 modif ya. Ini dibilang apa? Ini dibilang VR aja. <laughs> Yuk. Asli. V VR ya, Bang? Yeah. Kalau bukan VR, <suk> ngotot anjing. Itu maka RX. Kayfold setengah. Mana ada kayak leg setengah? Hah? Mau amane we, Kang? Ayo, gimana? Terang, paling bersih sendiri. Anjay, kotor-kotor! Anjir, rame juga, cuk! Ah? Bukan. Punya Wimby. anjay! Hari ini kita di Jakarta. Ini baru, baru pisan sampai. Anjir, ini kamera udah pas loh. Baru pisan sampai. Kita sekarang mau ke NR lah, mau pada NR tadi nyampe nurunin motor udah langsung pada gas nr ini rame ya sampai belakang sana hah? Ha? You know? ini namanya daerah apa? Gambir, kita gambir. gambir. Oh, gila sih! Anjir, rame cuk! Kirain tadi cuma sedikit ada Edi 9 ada Agung ada Rizky ada saya ada ader-ader tadi sana ada <tosok> aja motor lain udah bersih sebelum pergi tadi udah dicuci sih udah semua pokoknya. jadi tadi kita dari Bandung tuh towing pakai mobil semua dua mobil buat besok acara JSS. Jakarta Supermoto Sandai. Cuma malam ini kita NR dulu muter-muter. Sama anak-anak Supermoto Jakarta. Besok acaranya pagi anjir, jam setengah tujuh gitu. Tuh lihat, anjir ramai gini, Cuk. Udah berapa puluh orang? Kita nr yang muter-muter. Udah ya, Jakarta panas anjir. Kayak Bandung pertama kalinya Njr NR pakai motor sendiri di Jakarta kemarin sih pernah cuma kan nggak pakai motor maka apa pakai motor teman kan so, sekarang pakai motor sendiri nggak motornya nggak nggak dinaikin sih dari Bandung di towing Kenapa karena ya nggak apa-apa pengen aja gitu ini kemana ini dia hafal tuh <laughs> <laughs> dia capek capek Soalnya kalau di tuh tenaganya narik motor apa narik kita tuh jadi capek. anjir nih lawannya kayak leg semua dt dua setengah semua bang nggak ah, nyesel lah, pokoknya ikut malam ini tadi itu sempat pelimpan sih ikut nggak ikut nggak ikut nggak soalnya dadakan anjir cuma akhirnya ya udahlah ikut aja lah nggak nyesel pokoknya ikut mah Ini Sudirman bukan sih? Sudirman kayaknya, kok. Aing bukannya, soalnya bukan orang, bukan orang Indonesia. <tuh> kita yang nggak bisa pilih diam aja. oh pemandangannya bagus anjir kalau di sini videonya kalau buat nr tuh anjir. rame anjir. alah kita ngerakam aja udah Pas sih datang hari ini malam Minggu jadi dapat ramainya kalau kita bukan hari Minggu jadi kalau mah bukan malam Minggu jadi ya rada-rada sepi lah nongkrong di sini sama anak-anak wr. nggak, ya? enggak ah, ah, ah. nggak, ngomong enggak aing kaget aing goblok rame gini cuy, ah, lukeran. apa? Tukeran mau nggak? ada yang bisa satar motor itu anjur, cuma orang-orang tertentu kayak lengkap setengah. Susah emang ya. bukan bukan masalah kerasnya tapi emang ada celahnya. Ya. esnya willy nya deh esnya willy nya, -nya deh. Uh -huh. lain susah sih ya, tenaganya terlalu gede kanan ini tempatnya pada speeding semua anjir kiri kanan kanan speeding kiri juga speeding Bahaya sih kalau gue speeding kayak gini Pada kemana anjir Mana sih ya Gila sih pemandangannya anjir Kalau energi Jakarta tuh emang buh, idaman anjir pemandangannya Sudirman ini daerah-daerah sini Pokoknya gak tau daerah Sudirman daerah mana gak tau Pokoknya itu mah Karena saya bukan Kemana nih lurus Karena saya bukan orang sini Jadinya ya gitu loh Oh di depan pada wheelie semua, anjir Mau paling enak ya daerah sini, anjir ada pemandangan ibu kota, kalau saya tempe bisa. Kalau malam bagus sih, tapi kalau siang kayaknya panas. Rada-rada gerah gitu Tapi kalau malam city lightnya tuh cakep aja. Lampu-lampunya, naya betah kalau NR di sini mah Dikarenakan WR belum jadi ya, kita bawa motor yang ini, cok. Kenapa ke sana lagi, anjir? Terus saya lewat mana, cok? Dikarenakan WR belum jadi ya, udah bawa yang ini aja. Hotel Indonesia. <tuh> <tuh> eh. sakit juga kena kabel kabel mic Monas, anjay, uh, sadap. Parkir di sini gitu? Apa di sana? Dengan PD-nya, Cok, aing parkir di tengah anjir. Gublug, gublug. Ndir, telinga sakit anjir. Jalan. Ngapain pakai full face? aku Jakarta banget Biasanya ke Kyoto uh. hey, Hah? Hey, halo bro bro, key, bro, take, bro eh mic-nya di sini. nggak tes-tes halo tes-tes mic-mic nama saya ini not noise ah, not noise ya? mana tadi siapa di Polda Metro kan udah balik kita balik nah besok jam 6 udah keluar jam enam setengah tujuh sih menjam Monas Monas pengen kaya anda pengen kaya dalam sekejap Panjat itu, ambil. Itu kan mas atasnya. Oh, Kalau berani, hidup bagaikan di GTA aja. Siapa punya es <tuh> <tuh> Di besok kita San Mori, San Mori supermoto acara supermoto sih. Jakarta supermoto Sandai. Kirain teh JJS, ternyata JSS. ada balik duluan sekarang udah sepi kesana muter-muter-muter kesana enggak eh ada-ada ricok lampu hijau pada speeding semua area monas dilarang kebut-kebutan ini balik nyampe langsung kayaknya nggak tidur sih udah jam segini nggak akan bisa tidur pasti nanti tidurnya tuh jam 7 jam 8 gitu tapi acaranya jam 6 coq <laughs> ya udahlah mau gimana lagi anjir anjay kembali lagi bersama saya agung <laughs> agung hapsa awal <orang> <laughs> manusia helm orang manusia orangnya pada angin apa yang udah disana hmm. dulu lor. sesama kamera saya dulu lor. halo ini ikutan ini halo ini apa lama Mau nambahin, gua bestien, oh, Pak. masalah saya. nyalain ini, ini, nyalain itu, nyalain nyalainnya, nyalain lagi Nyalain jam satu, jam satu jam jam jam satu jam satu jam satu jam satu jam satu jam jam satu jam jam jam satu jam satu jam jam satu jam satu jam satu jam satu jam kita lanjut lagi di sini.